Mani-mani santai siang kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik terbaru Persahabat seputar di dalam kesayangan kita Bunda Lesti dan Bapak Rizky Pilar Ke kabar pertama kita mulai dengan kabar yang membanggakan Sekaligus membahagiakan sekali warga Konoha Perhatikan persahabat dia ya. Ada sebuah organ spesial dari l 2 Di sini kita lihat ada sebuah postingan yang diinfokan ada kabar berita persahabat ya dari Tribun Sumsel. Leslar lovers bungkam haters. Lesti Bilar, fan bands terkuat di Indonesia. Itu bangun masjid di desa. Wow, masya Allah banget ya. Kabar baik nih, kabar yang membahagiakan sekaligus membanggakan. Kita perhatikan juga ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan oleh akun l2w.id. Alhamdulillah, program dari salah satu leslar lovers, Ward yang sedang berjalan yaitu merenovasi atau membangun masjid Les La Lovers masuk berita di beberapa media, kami tim dari Les La Lovers World mengucapkan terima kasih banyak khususnya Les La Lovers yang sudah bekerja sama untuk menjalankan program-program ini. Semoga Les La Lovers World tetap konsisten dalam program-program terbaiknya dan yang pastinya mensupport idola dengan cara terbaik. Salam kompak, Leslar Lovers one. Wow, masya Allah banget ya Alhamdulillah Tentunya Leslar Lovers masuk berita di beberapa media tentu berita baik Leslar Lovers juga persahabat ya Tentu digelarkan sebagai fanbase terkuat di Indonesia Wow, luar biasa Komentar pun banyak diberikan di postingan ini kita lihat di kolom komentar sahabat ya, ya ini dari akun Mei 2105 underscore cute Mengatakan, semoga makin banyak yang menyumbang dan anggotanya makin banyak Dan semoga rutin untuk menyumbang pembagian sembako kepada fakir dan miskin semangat Ada juga tanggapan lain persahabat diberikan dari akun AMI underscore, underscore suara Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kalian orang-orang baik yang luar biasa. Semoga Allah mengganti semuanya dengan limpaan rezeki yang lebih banyak dan penuh keberkahan. Semoga kalian senantiasa disehatkan dan selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat dan tetap menjadi orang baik yang senantiasa menebar kebaikan. Salut dan bangga buat kalian Leslar Lovers base. Wah, wow, masya Allah banget ya. Ada juga komentar lain ini dari akun Yuniar Dewi Sahara underscore. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Leslar Lovers sehat selalu, diberi rezeki yang berkah berlimpah dan semoga bisa melakukan kebaikan terus menerus. Amin. Itulah beberapa tentunya respon dan tanggapan yang sangat luar biasa positifnya. Mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati juga semakin solid. Untuk selalu menebar kebaikan, persahabat ya, ini salah satu kabar baik, kabar bahagia yang didapatkan, yang dirasakan oleh warga Konoha pastinya. Untuk ke kabar selanjutnya, kita mampir ke fashionnya Abang El Dulu, persahabat, kita lihat nih, ketika digendong oleh dokter persahabat ya. Di sini, untuk sweater Atau hodinya BBL Dibanggah seharga Rp 479.000 Wow luar biasa banget ya. Outfit-outfit yang selalu Dipakai oleh BBL itu branded Semua ini masalah banget Mudah-mudahan berkah, barokah. Untuk rezekinya juga selalu diberikan Kelancaran, amin Berikutnya juga persahabat kita mendapatkan Info dari Bu ya Virus Leslar menginfokan lewat IGES e pribadinya 2 jam yang lalu tepatnya di sebuah kalimat info Ayo semangat nge -nya. Tanggal 11 Februari Vote ditutup Yuk bikin jarak yang jauh sejauh-jauhnya Semangat kita usaha Dulu Insyaallah hasil tidak akan Kemana tuh ya ya Tentunya kita berapakan info bahwa untuk voting itu ditutup tanggal 11 Februari ini persahabat ya Yuk bikin jarak yang sejauh-jauhnya Mudah-mudahan idola kesenggan kita bisa mendapatkan piala penghargaan Amin Berikutnya juga persahabat ada kabar spesial dari Muldijono persahabat ya Ini mengunggah sebuah postingan nih Kebersamaannya dengan Papa Bilar dan Kokris juga saat Grand Opening Rajasi Cilegon persahabat ya Wow, ini luar biasa banget kebanggaan yang selalu kita dapatkan dari Papa Bilar Mudah-mudahan usahanya selalu lancar, selalu diberikan kesuksesan, amin Dan mudah-mudahan juga bisa membuka cabang-cabang lain persahabatan Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan ya oleh Pak Mulyono. Many thanks Rizky Bilar for visiting Cilegon Center and coronation for the grand opening of di Cilegon Center Mall Wow, masyarakat banget ya, terima kasih bang nih sama Bapak Bilar yang sudah hadir dalam acara grand opening nih di Cilegon Mudah-mudahan usahanya lancar dan selalu banyak doa, dukungan, support dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita ini